Bayangkan kalian berada di tengah hutan dengan mahkota di kepala kalian dan kuda sebagai kendaraan kalian Kalian sadar bahwa kalian adalah seorang raja dari kerajaan yang belum kalian ketahui Kalian melihat hantu yang berbicara kepada kalian Kalian pun mengikuti hantu tersebut dan diarahkan ke tempat yang bisa kalian dirikan kerajaan Kalian juga menyadari bahwa kalian mendapatkan uang dan uang tersebut dapat melakukan segalanya Kalian merekrut orang dari uang tersebut lalu mendirikan kerajaan kecil kalian Kalian explore hutan yang sangat asing lalu menjadari ada portal yang memunculkan sosok monster Kalian lari dari sana berharap tidak menemuinya lagi Hingga malam tiba dan hal mereka terjadi Monster mulai menyerang kalian setiap malam yang membuat kalian khawatir akan pertahanan kalian Kalian sadar bahwa setiap malam akan selalu seperti ini dan monster akan bertambah kuat pada setiap malam Terutama ketika terjadi bulan merah Kalian pun berencana untuk pergi dari tempat tersebut Yep, yang baru saya mainkan tadi ialah game Kingdom Newland. Land. Game ini di-develop oleh Noio dan di oleh Rovori. Game ini bergenre strategi manajemen menurut dari wiki. Pada game ini kita diceritakan sebagai seorang raja yang mempertahankan mahkotanya dari serangan monster yang muncul dari portal dimensi lain. Kekuatan kita untuk melawan hanyalah dengan uang koin yang kita dapatkan. Walaupun begitu uang koin tersebut dapat digunakan dengan berbagai macam keperluan seperti merekrut orang, membangun kerajaan, membuat pertahanan dan lain sebagainya. Yang membuat Kingdom Newland itu unik ialah sedikitnya informasi yang diberikan kepada pemain yang membuat kita harus mencari tahu sendiri dengan mencoba dan mempelajarinya Tutorial yang diberikan juga dibilang cukup singkat bahkan kita tidak diberitahu kegunaan beberapa fitur yang bisa dilakukan dalam game ini dari segi grafik bisa dikatakan sangat cantik sekali Bagaimana tidak gambar pixel 2D ini sudah sangat detail sekali Saking detailnya bahkan kita dapat membedakan barang kecil Dan setiap suasana tergambarkan beda-beda Efek perjalanan api, debu, menyerang, kancuran, gelap, terang kabut, dan sebagainya sangatlah detail dan terasa sekali. Beberapa efek juga dapat membuat nuansa sahur pada pemain. Kalau kita membijakan grafik tidak lengkap, rasa kalau tidak membahas animasinya. Walaupun dengan art style pixel 2D, namun animasinya terlihat sangat smooth dan tidak terlalu patah-patah. Semua animasinya tidak terlalu kaku sama sekali. UI pada game ini sendiri sangatlah minim. Bahkan menu pada game ini sudah bagian dari pause menu. Terdapat 6 menu yang dapat dipilih. Pada UI-nya sendiri cuma ada UI kantong koin Game ini tidak memberi tahu kita jumlah koin yang kita miliki Sehingga kita harus menghitungnya sendiri Namun efek glowing pada koin memudahkan kita dalam menghitungnya Walaupun UI pada game ini sangatlah minim Namun semuanya dapat dibaca dengan jelas Jadi ada dialog pada game Kingdom Newland Namun suara background dan efek yang kaya sekali membuat game ini sangat terasa hidup Suara efek dan background dapat memberikan nuansa khusus yang tersampaikan dengan baik kepada pemain jika perlu saya jelaskan, dengarkanlah beberapa suara dari game ini Pada game ini, kita bisa memainkannya hanya dengan tiga batan saja, loh. Saya serius hanya dengan tiga batan saja. Di antaranya ialah tombol kanan dan kiri sebagai alat gerak, dan tombol bawah sebagai interaksi menggunakan uang. Dua interaksi berbeda bisa juga diakali dengan menahan tombolnya. Game ini sangatlah berfokus pada strategi kita dalam mengatur keuangan Kita akan diberikan uang yang sedikit dengan kapasitas sedikit juga yang memaksa kita untuk mengatur keuangan dengan baik Kita juga harus memikirkan bagaimana uang kita dihabiskan agar tidak terasa terbang sia-sia Karena sekonsep sebab akibat, maka kita dipaksa untuk mencoba segala sesuatu pada game tersebut Sehingga membuat pemain berpikir-pikir untuk mencobanya atau melewatkannya Map pada game ini juga selalu berubah-ubah setiap kita memasuki map baru atau hanya memainkan pada map yang sama Mekanik game ini membuat nuansa baru bagi saya dalam memainkannya kita juga harus membicarakan AI-nya Bisa dibilang AI pada game ini cukup terasa hidup AI pada penduduk kita dapat secara mendiri mempertahankan diri dari serangan monster Walaupun begitu lari pada AI bisa dibilang lambat maka akan mudah sekali dibunuh Jadi pemain harus memikirkan keselamatan penduduk kita waktu kita suruh sesuatu Karena Kingdom Newland tidak menggunakan dialog Maka sebagian besar cerita akan digambarkan melalui gameplay dan environment-nya. Tujuan dari game ini cukup jelas dengan mempertahankan makota yang dimiliki pemain Caranya, kita harus lagi dari peluang tersebut menggunakan kapal yang harus kita bangun Namun dalam pembangunannya, kita akan diberikan halangan berupa monster yang terus menyerang kita Setelah kita berhasil menaiki kapal, maka kita akan dibawa ke level berikutnya yang tentu saja akan lebih susah Dengan membawa fitur baru yang bisa pemain coba seperti upgrade zaman, kemampuan untuk menghancurkan portal, dan sebagainya Walaupun dengan grafik style d namun game ini menawarkan gameplay yang sangat menarik namun, karena minimnya informasi dan tingkat kesulitan yang tidak dapat diatur, terkadang membuat frustasi pada pemainnya. Overall, Kingdom Yunuran sangatlah bagus.